Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah sahabat Nabi Bilal Sang Muazin Rasulullah. Menyebut nama Bilal bin Rabah, kita pasti terbayang kisah keteguhan hati seorang Muslim sejati. Betapa tidak saat umat Islam masih berjumlah sekian orang serta kekejaman yang diterima kaum Muslim. Seorang budak berkulit kelam bertekad bulat dan mengikrarkan diri beriman kepada Allah. Nama lengkapnya Bilal bin Rabah al-Habasi. Ia berasal dari negeri Habasyah, sekarang Ethiopia. Ia biasa dipanggil Abu Abdillah dan digelari Muadzin ar-Rasul. Bilal lahir di daerah as sekitar 43 tahun sebelum hijrah. Ia berpostur tinggi, kurus, warna kulitnya coklat, pelipisnya tipis, dan rambutnya lebat. Ibunya adalah hamba sahaya, budak milik Umayyah bin Halaf dari Bani Jumuh. Bilal menjadi budak mereka hingga akhirnya ia mendengar tentang Islam. Lalu, ia menemui Rasulullah dan mengikrarkan diri masuk Islam. Ia merupakan kalangan sahabat Rasulullah yang berasal dari non-Arab. Dalam tokoh-tokoh besar Islam sepanjang sejarah karya Syekh Muhammad Said Mursi, Dipaparkan bahwa Umayyah bin Halaf pernah menyiksa dan membiarkannya dijemur di tengah gurun pasir selama beberapa hari. Di perutnya, diikat sebuah batu besar dan lehernya diikat dengan tali. Lalu, orang-orang kafir menyuruh anak-anak mereka untuk menyeretnya di antara perbukitan Makkah. Saat berada dalam siksaan itu, tiada yang diminta Bilal kepada para penyiksanya, kecuali hanya memohon kepada Allah berkali-kali Umayyah bin Halaf menyiksa dan memintanya agar meninggalkan agama yang dibawa oleh Rasulullah. Namun, Bilal tetap teguh pendirian. Ia selalu mengucapkan, ahad-ahad. Ia menolak mengucapkan kata kufur, mengingkari Allah. Abu Bakar as-Siddiq lalu memerdekakannya. Umar bin Hatab berujar, Abu Bakar adalah seorang pemimpin, Sayid kami. Dan dia telah memerdekakan seorang pemimpin, Said kami. Setelah merdeka, Bilal mengabdikan diri untuk Allah dan Rasulnya. Kemanapun Rasulullah pergi, Bilal senantiasa berada di samping Rasulullah. Karena itu pula, para sahabat nabi sangat menghormati dan memuliakan Bilal, sebagaimana mereka memuliakan dan menghormati Rasulullah. Saat Rasulullah berhijrah ke Madinah, Bilal pun turut serta bersama kaum muslim lainnya. Ketika Masjid Nabawi selesai dibangun, Rasulullah mensyariatkan azan. Rasulullah kemudian menunjuk Bilal untuk mengumandangkan azan, karena ia memiliki suara yang merdu. Lalu, Bilal mengumandangkan azan sebagai pertanda dilaksanakannya salat lima waktu. Sejak saat itu, Bilal mendapat julukan sebagai muadzin ar rasul dan ia menjadi muazin pertama dalam sejarah Islam. Setelah sekian lama tinggal di Madinah, Bilal senantiasa menjadi pengumandang azan. Biasanya, setelah mengumandangkan azan, Bilal berdiri di depan pintu rumah Rasulullah seraya berseru. Hayya ala salati, hayya ala salati, mari melaksanakan salat, mari meraih keuntungan. Lalu, ketika Rasulullah keluar dari rumah dan Bilal melihatnya, ia segera melantunkan ikomat sebagai tanda salat berjama'ah akan segera dimulai. Ketika menaklukkan kota Makkah, Fatu Makkah, Rasulullah berjalan di depan pasukan Muslim bersama Bilal. Saat masuk Kabah, beliau hanya ditemani oleh tiga orang sahabat, yaitu Usman bin Talah, Usamah bin Zaid, dan Bilal bin Rabah. Tak lama kemudian, waktu salat zuhur pun tiba. Ribuan orang berkumpul di sekitar Rasulullah, termasuk orang-orang kafir Quraisy yang baru masuk Islam saat itu. Pada saat-saat yang sangat bersejarah itu, Rasulullah memanggil Bilal agar naik ke atap kabah untuk mengumandangkan azan. Tanpa menunggu perintah kedua, Bilal segera beranjak dan melaksanakan perintah tersebut dengan senang hati. Ia pun mengumandangkan azan dengan suaranya yang bersih dan jelas. Orang-orang semakin banyak berkumpul. Azan yang dikumandangkan Bilal itu merupakan azan pertama di Makkah. Ribuan pasang mata memandang, Bilal dan ribuan lidah mengikuti kalimat azan yang dikumandangkannya. Saat sampai pada kalimat, Ashadu anam Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Juwairiyah binti Abu Jahal bergumam, sungguh Allah telah mengangkat kedudukanmu. Memang, kami tetap akan salat, tapi demi Allah, kami tidak menyukai orang yang telah membunuh orang-orang yang kami sayangi. Maksud Juwairiyah adalah ayahnya yang tewas dalam perang Badar. Sejak saat itu, Bilal pun terkenal sebagai muazin Rasul. Bahkan, ia menjadi muazin tetap saat Rasul masih hidup. Tidak ada orang lain yang menggantikan Bilal. Yang lain pun tak keberatan Bilal melakukannya. Namun, saat Rasulullah wafat dan ketika salat akan dikumandangkan, Bilal pun segera berdiri untuk melaksanakan kewajibannya. Saat itu, jasad Rasulullah masih terbungkus kain kafan dan belum dikebumikan. Maka, ketika Bilal sampai pada kalimat, Ashadu anam Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, tiba-tiba suaranya terhenti. Bilal menangis. Ia tidak sanggup mengangkat suaranya lagi. Bilal merasakan betapa sedihnya, ditinggalkan oleh manusia yang paling dicintainya. Tak hanya kaum muslim, Allah pun mencintai Rasulullah. Seperti di komando, tangisan Bilal itu diiringi oleh kaum muslim yang hadir. Mereka semua menangis karena ditinggal pergi sang kekasih. Dalam suar Min Hayatis Sahabah karya Dr. Abdurrahman Rafat Basya, Dipaparkan bahwa sejak kepergian Rasulullah, Bilal hanya sanggup mengumandangkan azan selama tiga hari. Setiap sampai kepada kalimat, Ashadu anna Muhammadan Rasulullah, ia langsung menangis tersedu seduh Begitu pula kaum Muslim yang mendengarnya larut dalam tangisan pilu. Kemudian, Bilal mendatangi Abu Bakar as yang menggantikan posisi Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam, agar dia diperkenankan untuk tidak mengumandangkan azan lagi. Ia seakan tidak sanggup melakukannya. Permohonan itu pun dikabulkan Abu Bakar. Sejak saat itu, Bilal tak pernah lagi menjadi muazin bagi seseorang. Pernah Bilal melakukannya ketika Khalifah Umar mengunjunginya di Damaskus, Namun, itu pun hanya sampai kalimat Ashadu Anam Muhammadar Rasulullah. Ia lagi-lagi menangis mengingat Rasulullah. Bahkan, Umar pun turut menangis. Azan yang dikumandangkan Bilal mengingatkan Umar ketika bersama-sama dengan Rasulullah, orang yang paling dicintainya. Kini, sang muazzin Rasulullah ini sudah berpulang sejak 14 abad silam, tepatnya tahun ke 20 an namun namanya masih harum hingga kini. Bahkan, di sejumlah masjid di Indonesia, mungkin juga di negara lainnya. Nama Muazin selalu tercantum dengan tulisan Bilal. Ini menunjukkan sebagai penghormatan kepada sang Muazin Rasulullah, pengumandang azan pertama di dunia. Semoga Allah memberikan tempat yang mulia di sisinya. Nama Bilal memang kerap dikaitkan dengan azan, sebab dia adalah orang pertama yang menjadi Muazin pada zaman Rasulullah. Namun, kemuliaan Bilal tak hanya karena azannya. Jejak langkah Bilal pernah didengar Rasulullah di dalam surga. Sebuah penghargaan yang sangat tinggi bagi setiap orang yang beriman. Suatu hari, pada waktu subuh, Rasulullah berbincang-bincang dengan Bilal bin Rabah. Rasul berkata, Wahai Bilal, ceritakanlah kepadaku mengenai amalan yang menurutmu paling besar pahalanya yang pernah kamu kerjakan dalam Islam. Sesungguhnya, Aku pernah mendengar suara telapak langkah, jalanmu di hadapanku di surga. Bilal menjawab, Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak pernah mengerjakan amalan yang menurutku besar pahalanya, tapi aku tidak wudhu pada waktu malam dan siang, melainkan aku akan menunaikan salat yang diwajibkan bagiku untuk mengerjakannya. Jadi, setiap selesai melaksanakan wudhu, Bilal senantiasa melakukan salat dua rakaat yakni salat sunat wudhu. Perbuatan itu senantiasa dilakukannya dalam setiap kesempatan. Selain itu, ia juga termasuk orang yang senantiasa memelihara wudhu, yakni setiap batal, dia akan langsung berwudu. Semasa hidupnya, Bilal telah meriwayatkan 44 hadis dari Nabi. Di antaranya, Rasulullah bersabda, Hendaklah kalian menunaikan salat malam, tahajud, karena salat malam adalah tradisi kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Sesungguhnya, salat malam adalah amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, dapat mencegah dari perbuatan dosa, mengampuni dosa-dosa kecil, dan menghilangkan penyakit dari badan. Hadis riwayat Tirmidzi, selain sebagai muazin, Bilal juga pernah menjabat sebagai bendahara Rasulullah di Baitul Ma'al. Ia tidak pernah absen mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah. Tentang Bilal, Rasulullah mengatakan, Bilal adalah seorang penunggang kuda yang hebat dari kalangan Habasyah. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Ibn Asakir, Bilal meninggal dunia di Damaskus pada 20 Hijriah. Jasadnya dimakamkan di sana. Namun, ada riwayat yang menyebutkan bahwa jasad Bilal dimakamkan di wilayah Hal, Demikianlah kisah sahabat Nabi Bilal sang muazin Rasulullah. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.